apa satu, dia tujuh satu satu Tiga, kehidupan didominasi oleh kebohongan dan iri bertuang dalam syair yang berarti anda tidak bisa lari dari kesalahan karena harga diri seseorang bergantung bagaimana menjaga lidahnya, adalah tari latih. <tuk>